So guys balik lagi bareng gua dan Mulana di Game Art Night Ya di video kali ini kita akan Bermain di server cina Dan kita coba Saja ya stack story Dari rewinding Bridge ini ya uh, Ini kalau gak salah ya Nah FA singkatannya FA By the way uh, FA1 itu gua Selesain di off kamera ya Jadi ya maaf Saja kalau tidak gue tampilin ya dan ini fa2 oke okay. ini sepertinya sama ya seperti yang kemarin ini ada empat cuy oke okay, kita akan memakai oke okay, ini nice squadnya ya kita coba ya Wow, ini ada empat biji. Itunya berarti ini ditaruh di sini. Mungkin ya, mungkin seperti itu. Oke, okay, bagus. Oke, okay, kita cepatin ya. Oke, okay, langsung di atas. Okay, kita taruh di atas. Uh, apakah kita taruh di sini aja kali ya kayaknya sih ya seperti itulah dia ini berarti ke sini ya dan ini kesini, oke. Okay. Wow, drone-nya, oh, iya, drone-nya kemana itu? Cuma kebalik dong. Oke, okay, okay, okay. oke, oke, kebalik. Sepertinya sepertinya kita terbalik ya. ini masih skill satu sih usah oh, sih boleh juga sih cuma masalahnya itu bagaimana cara? Nah, nah nah nah nah bos bos bos bos tuh kan kebalik wah udah itu terbalik ternyata gagal dong Oke kita lanjut lagi, ini kita ganti menjadi ner, oke kita ganti dan ini nah langsung mati itu drone ya. Sambil kita showcase ini siapa saja yang ada di sini ya. Oke kita cepatin lagi, oke, dah ini yang terakhir ntar ini kita pindahin dulu ini matiin nih di sini ini matiin matiin semua dan kita matikan dua tiga boom mantap sekali oke okay, kita lanjutkan ke stack Uh, itunya ya challenge modenya ya Oke okay. untuk challenge modenya itu f A2 ini uh, apa ini tunggu sebentar kalau oke okay. berbeda kan tulisannya ya kan eh benttar jalannya berbeda ya Oke ini kayaknya medik ini ya. Ini angka-angka ya, angka huruf di depan ini kayaknya medik ini. Eh medik itu bentuknya segitu Venjar ini cuy. Atau enggak caster ini? Gue lupa juga ini caster kayaknya. Nah ini ya, tandanya ini. Oh caster ya caster ini ya. Fix ini caster. Nah caster kita mungkin caster musuh ini kayaknya ya. Caster musuh ini lebih kuat. Waduh. Mantap sekali gua sedikit mulai paham ya bahasa Cina ya <laughs> berkat game ini bisa paham Oke okay, berarti untuk challenge modenya itu Oh slow eh slow apa namanya hidden ya wadawadaw mantap mantap mantap tapi intinya gua betul kan itu caster kan hmm. <laughs> cuman gua salahnya di uh, ininya bagian sebelahnya lagi Okay, kita percepat, tapi bagaimana caranya? Oke, okay, kita langsung saja ya. Seharusnya gua pilih anu ya. Oke, okay, bagaimana ini? Casternya belum bergerak kan? Seharusnya sih belum bergerak sih Oke, okay, casternya masih belum bergerak, kita mungkin bisa melakukannya Ya, seperti ini mungkin. Ya, seperti ini. Setelah itu ini mungkin di sini. Ya. Ya, sepertinya kayak seperti ini ya. Oke, saatnya pergantian ya. Pergantian ini menjadi ini. Eh ternyata bisa lewat situ ada ya salah deh. mati juga nih bos bisa gagal ini juga wadaw wadaw wadaw wadaw wadaw oh my god sorry hmm kayak mana? ya begini kali ya jadi menjadi jadi ini, oke semoga saja berhasil oke okay. Oke okay, aktifkan skill Aktifkan skill. Oke, okay, sepertinya berhasil, jo Oke, okay, berhasil. Ini kita buang, ini buang, ini buang. Masih saja sisa yang terakhir. Pasti yang tukang selesai ini. Nih. W, Jeng. Boom, mati langsung. Hebat sekali. Mantap puji W. Oke, okay, jadi itu untuk challenge FA2-nya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa diberi like dan subscribe jika kalian suka dan aktifkan juga loncengnya supaya tidak ketinggalan dari video-video gua lainnya. Oke. Okay? Gua Ade Andri Mulana undur diri sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.